di mana lagi kalau bukan di Poso sebuah FM yang hadir setiap hari pukul enam belas waktu Indonesia Barat? Dan di sini ada unggahan terbaru dari ITT yang membuat melongo, bahkan menangis nih, pemirsa. Di mana di sini ITT mengunggah foto terbarunya dengan begitu sangat cantik dan juga elegan. Biasa, namun yang dibawa luar biasa di sini. Ayu Tinting meneruskan "Selamat Pagi" dengan fotonya bersama dengan tas cantik, dan di sini juga Ayu Tinting memperlihatkan sebuah topi dan juga ponsel yang memang luar biasa nih harganya. Dan di sini banyak sekali komentar nih dari para sahabat, mengomentari kecantikan Ayu Tinting: "Cantik amat, cantik banget!" Uni Love You, Kayak masih SMP dari fit lestari para si cantiknya pertama Masya Allah, masih banyak lagi komentar-komentar dari sahabat namun di sini yang menjadi perhatian dan sorotan adalah harga dari tas yang Ayu titik bawah mencapai 99200000 wow, tasnya cantik ya, secantik harganya dan ternyata tas ini sama dengan idolanya Jenny Pemirsa member dari Black yang memang sangat feminim luar biasa harganya wow buat nangis ya motor gue menangis ngeliat harganya dari Roll 9 awas ada yang panas nanti dibilang plagiat lagi tetap semangat, kayu cantik salah satu dapat ini harganya seharga mobil nih orangnya juga cantik dari kosong 2701 ayu tinting meniru artis-artis korea nih ya. bukan artis-artis dari Indonesia terutama JB yang memang menjadi salah satu artis artis favorit dari Ayu Tingting pemirsa dengan gayanya yang casual, cantik dan juga anggun, Ayu Tingting selalu menabarkan kebahagiaannya untuk para fans member Blackpink tentunya, dengan hasil kerja keras sendiri, Ayu Tingting mampu membeli dan juga mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang ia inginkan, terutama ia kumpulkan untuk keluarga tercinta, dan tak tanggung-tanggung Ayu Tingting pernah memboyong semua keluarga untuk libur keluar ke luar negeri. Salah satu upaya untuk membahagiakan keluarga adalah memberikan mereka kebahagiaan yang memang sangat ditunggu-tunggu. Dan di sini juga ada informasi selanjutnya pemirsa. Di sini Ayu Ting Ting menjadi brand Abak dari salah satu produk makanan yaitu Royco. Dan di sini Ayu Ting Ting memberikan calon kepada kita semua untuk ikut masak bersama dengan Royco ayam goreng Royko ala ayu ting-ting yang pastinya super lezat dan juga nikmat. di sini ayu ting-ting baru saja pulang dari terawih ya langsung nih ditawari Royko oleh Ale. dan di sini juga ayu ting langsung mempraktekkan cara membuat ayam goreng dengan Eko yang memang bumbu serba komplit. Saya selalu untuk Ting tinting. Alhamdulillah, ya, menjadi brand abasador lagi nih. Ya, setelah kemarin, Ayu menjadi bea dari Saridon dan sekarang. Ayu Ting menjadi brand ambassador dari produk makanan yaitu Royco. Selalu untuk Ayu Tingting semoga selalu dilancarkan segalanya. Dan informasi selanjutnya nih ada penampilan Ayu Ting yang menjadi serotan media pemirsa dimana Ayu Ting siap menjadi apapun. yang siap menjadi apapun terutama bersama dengan Wendy Cagur kakak tercintanya. Dan di sini Ayu Ting menjadi lady rocker pemirsa dan sangat luar biasa. Banyak. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh beberapa sahabat. Ini duit maut banget sumpah, duit maut banget deh buat Kakak dan ada ini. Aduh, ke IG lihat ini ngakak guling-guling gua, mael. Tolong, emang Ayu Wendy para koceng gak ada duanya ngakak sumpah dia ada duanya nih pemirsa itulah salah satu kegiatan Ayo Tinting di acara pas buka FM The Costume Lady Rockernya yang kedua di sini Ayo Tinting menggunakan kostum beruang wah didandarin apa aja Ayo Tinting tetap mau ya karena semuanya halal untuknya baik bagi sahabat semua inilah penampilan Ting Tinting bersama dengan sahabat di acara pas buka FM yang pastinya renyah dan juga menghibur borni pemirsa oh, semua jangan lupa nanti sore Ayu akan hadir lagi nih di Palsu Buka FM dan nanti siang Ayu juga akan hadir di acara Borneo TV pukul 12.30 waktu Indonesia barat ada yang bermaksud selanjutnya, nih, pemirsa, dari si ganteng Ivan Gunawan yang sudah lama tidak diimprove bersama dengan Ayu Ting Ting. Di sini, Ivan Gunawan sedang live, dan tiba-tiba ada ibu-ibu yang menanyakan kepada Ivan Gunawan. Ivan gak mampir ke tempat Ayu Ting Ting, dan langsung dijawab, "Nih, sama Ivan, Ayu Ting Tingnya lagi main film di TV tiap hari. Masa ngapainin ibunya? Ada-ada <laughs> aja ya, ibu-ibu, kalau udah nanya mengenai Neng Ayu palsinya." langsung nih ke orangnya ya. Sehat selalu untuk Ivan Gunawan semoga gak risih ya dengan pertanyaan ibu-ibu tersebut semoga persahabatan Ivan dan juga Ayu tetap langgang selamanya amin ya rabbal alamin nih, masih banyak nih informasi-informasi yang mimpin sajikan, pastikan sahabat semua selalu berdukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya mimpin akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enggak mampir ke tempat Ayu Ting Ting Enggak ngampir ke tempat Ayu Ting tempat Ayu Ting Tingnya lagi kerja kan Bu di TV Oh iya benar Iya. <tuk> Tiap hari di TV ayu, Iya kan benar Masa ngapelin ibunya iya. mm Hmm. Semua orang yang diketam lakuinnya dicurigain Buru, Ini buruk ya Ini lagi sakit Gendut, kunci Mana yuk Hmm. Hmm. Oh, iya, ke nasi merah kulitik ikan sambalado cumi hmm. everything is like of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 with you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palm play with me like cats and a string you don't understand the pain of brings you don't ever wanna give me wings you don't ever want to set me free, free, free. mantu, apa kabar? <laughs> ya aloh, ayo gimana? kamu udah mikirin Kiga belum? udah oh, yeah. mikirin nah. belum eh? Gimana? Ganteng loh anak aku uh, <laughs> Aiko! Ih, bibi kamu kenapa merobot? Kan, Aiko ngomong kan. aku mau, Aiko! They That is your chance to be ruthless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 I think that the pain is.